Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini saya akan mempromosikan ini batu akik. Ini batu akik yang keren ya. Ini batu akiknya ini. Nah, ini ada dua. Ini adalah baju burung umum. Semuanya ya, ini agak agak tua ya. Ini sudah tua, agak tua. Agak tua banget ya. Enggak lah. Ini ada 2, itu 2 pilihan. Anda bisa lihat ini. Yang ini adalah ring 6, ini ring 8. Ini kayaknya terbuat dari tembaga ya. Ini kondisi baru belum pernah terpakai jadi saya enggak tahu ini kayak apa namanya hijau di kuit atau enggak kurang tahu saya Anda bisa lihat ini ini kita akan ukur satu persatu ini ring 6 ya kalau punya jari-jari kecil silahkan kita akan ukur untuk dimensinya ini kita ukurnya secara manual ini kurang lebihnya 12 mili kali benar-benar kali 9 ya 12 kali 9 mili ini yang satunya ini agak gede ini ini berapa ya saat Ketar 13 ini 13 mili kali satu 10 cm kali 10 mm ini ring 8 sama ini ring 8 tembaga ini ini kayak gini untuk pelatihannya motifnya ini warnanya emas ya bagus memang mewah ini bisa lihat ini ini harganya 100 ribu bisa bayar di tempat satunya jangan dua-duanya satunya 100 ribu bisa bayar di tempat atau COD dia juga untuk transfer untuk nah, pemasangan bisa chat WA di video ini terima kasih ya cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.